Adik seperti teman-teman dulu. Hari ini Adik Ea ada mainan baru. Mainan apa ya teman-teman? Tdeng, -teman? mainan mobil pemadam kebakaran. Hore. Oke teman-teman, saat ini Adik Ea mau buka mainan baru. Ayo dibuka. Masih lihat ke teman-teman mainannya Wah bagus ya mainannya teman-teman Mobil pemadam kebakaran Warnanya merah ya Bagus sekali teman-teman Wah ini dia teman-teman mobilnya Bagus sekali ya Sudah ada selang untuk memancarkan air teman-teman Tau oh, nggak sih teman-teman mobil ini berfungsi untuk memadamkan kebakaran teman-teman Jadi kalau ada kebakaran di sekitar kita mobil ini akan datang untuk memadamkan kebakaran ya teman-teman Wah bagus sekali dan sangat berguna ya teman-teman Sekarang kita akan nyalakan mobilnya ya Ini dia mobilnya teman-teman sudah nyala ya Wah bagus ya teman-teman ada dunianya gitu ya teman-teman Ada sirenenya mobil pemadam kebakarannya sudah tiba teman-teman dan saat ini teman-teman mobilnya sedang memadamkan api ya teman-teman apinya masih belum padam teman-teman saat -teman. ini mobil pemadam kebakaran masih berusaha untuk memadamkan api teman-teman teman-teman saat ini kita lihat apinya sudah padam teman-teman dan rumahnya sudah tidak terbakar teman-teman Terima kasih kepada mobil pemadam kebakaran